Untuk keroncong zaman sekarang lebih lebih ini ya lebih kayak dinosaurus ya, apa bisa bilang kayak bisa bilang ya dinosaurus ya bisa dibilang punah ya, tapi kita masih berusaha meng, mem, membuat itu tuh ada walaupun sebenarnya memang ada tapi di akhir-akhir ini di, di beberapa tahun belakangan ini tuh kaum milenial terutama kurang mengerti atau kurang kurang mau melihat peroncang itu dari segi sudut pandang mereka sebagai kaum milenial yang harusnya bisa menjadi regenerasi itu kalau aku nanggap peroncang ini hidup segan, mati nggak mau ya lebih lebih kayak gitu jadi ini yang project ini yang momen ini itu sangat-sangat membuat saya secara pribadi itu sangat menjadi semangat lagi untuk membuat Keroncong lebih lebih bisa diterima di zaman sekarang walaupun itu baru bentuk usaha saya. Kalau saya sih mikirnya apa Keroncong ini salah satu musik yang memang untuk saat ini memang benar kata Mas Bagus seperti seolah-olah kayak mati suri apa ya mati suri gue juga nggak tahu lah yang benar mati suri apa enggak tapi kalau bagi saya pribadi sih memang keroncong ini adalah salah satu musik Indonesia yang kalau kita explore ini bisa jadi musik yang out of the box kalau mau saya karena di dalam itu banyak ornamen-ornamen yang membuat kita bisa nge-explore apa namanya musik tradisional di dalamnya ada terus kita juga bisa nge-explore musik barat di dalamnya terus kita juga khususnya sebagai penyanyi <tuh> saya ngerasain bener-bener kita belum uh, mau belajar keroncong, ya. Lu harus latihan nyanyi dengan bagus, dan uh, saat ini sebenarnya uh, keroncong bisa booming. Kalau menurut gua, kalau benar-benar kita ekspor uh, secara cerdas, kayak Mas bagus sih. Hey. Hey. Oke, okay. kayaknya kayak mulai punah gitu kan? Kita tahu gitu kan? Uh, ya, adanya project ini saya juga kan ikut apa senang lah kalau gitu ikut pirameteran soundtrack yang gini gitu senang gitu apalagi aransemennya masih bagus gitu kan ya keren gitu, Bisa. <laughs> Bisa. ya gitu menurut saya <laughs> <tuk <Menschen> <tuk> <Bisa>. yeah, gitu. <tuk> Oh, dari tiga lagu, lagu kroncong, lagu terus puan, terus satu lagi sebablasan. Oh, kalau secara originalitas potasi dari lagu itu sendiri, kalau saya pribadi aku lebih lebih senang yang puan karena alasannya di lagu itu syairnya jauh lebih Jadi, syairnya jauh lebih. Ya, lebih lebih syair banget. notasinya lebih milenial. Pokoknya puan itu Perwakilan lagu anak muda sekarang. Kalau saya sih, iya, apa apanya? aja apanya suka. Ya, cuman saya pernah salah sama pencipta lagu Puan ini. Iya kan? Dari mana inspirasinya ini? Iya kan? Mana orangnya mana orang ini? Sampai hari ini itu menjadi pencarian saya ini. Saya harus temui ini pencipta lagu Puan. Iya kan? Karena memang secara industri sih Puan asing. Ya. untuk industri jadi untuk kemasan satu musik industri yang bisa dijual ke pasar memang <coughs> kalau lihat dari tiga judul lagu yang ditawarkan itu memang puan lebih industrial ya bisa kita jual. dan dalam kemasannya tapi kembali lagi memang kelihatannya memang dari lirik juga kita juga ngebawa ini gue sebagai penyanyi ngebawain lagu puan <coughs> lebih melankolik saya hmm. yang lain juga oke okay. Mbak Blasan, karena, karena, karena musiknya jenaka gitu lah kan ya. Itu terus terang saya suka lagi kayak, kayak jenaka gitu kan Lebih apa, happy. lebih happy-happy ya. gitu kan ya. Kalau kami tadi sepakat lebih keroncong ya Tadi di Mbak Dina, ini lagu Kalau saya pribadi sih, uh, melodi vokalnya ya Melodi vokalnya tuh yang sama Mbak Dina tadi Keroncong banget gitu, Sama lagu ini memang lagunya nggak eh, ngeroncong asli ini ya. Kalau keroncong asli kan beda, ini agak keroncong modern. Masuknya masih modern, kalau tanggapan saya ini bagus lah untuk menciptakan lagu itu. Jadi, untuk masa depan lah. Gitu. Dari segi liriknya juga bagus ngajak kita untuk uh, apa lebih mengenal uh, melestarikan nah itu yang penting karena kan uh, jarang sih ya apa, uh, anak muda yang uh, kenal gitu ya mas ya hmm. dengan kroncong. jadi bagus sih menurut saya uh, liriknya yang untuk uh, apa ngajak kita untuk lebih kenal lebih peduli dengan kroncong itu memang bagus uh, lagu yang cukup sederhana, tapi pada akhir makna. artinya makna. ini ada satu ada satu perumpamaan, atau bukan perumpamaan, anekdot mungkin yang lebih pasnya. Keroncong ini kan bukan sekedar tontonan, tapi juga merupakan tuntutan. Artinya apa? Dari lagu ini kita mendapatkan sebuah pesan moral paling tidak lagu yang jenaka, lagu yang meriah, tapi juga syarat akan pesan moral. Jadi bagaimana sekarang ini, terutama bullying ya, bullying kalau kita cerita tentang apa, -apa tentang lagu ini, cerita tentang bagaimana seseorang didiskreditkan atau dibully atau di dikerjain di dalam tanda kutip kan? ini sebagai kritik untuk kita semuanya bahkan kita sendiri yang mungkin merasa bahwa bully itu adalah sesuatu yang bertentangan dengan kita padahal kita sendiri juga melakukan hal yang sama tanpa disadari apalagi sekarang dalam zaman yang serba digital seperti ini ya kadang omongan melalui chatting ataupun diskusi di ya, entah watch, atau apapun itu ya tanpa disadari ternyata kita kadang bercanda secara nantar-nantar kelewatan atau kekelasan sesuai dengan judul lagu itu menarik sekali itu yang pertama, yang kedua juga mungkin karena kemasan musiknya juga berbeda kita juga ke jenaka jadi biar lagu itu otomatis apa? Kalau anak-anak muda, ya kan kalau untuk lagu keroncong itu kan kurang, oh, kurang lah ini biar bisa menarik, makanya musiknya dibikin agak keras gitu kan. Itu. Ya, ya paling tidak kita sangat mengapresiasi ini karya anak muda remaja yang berusaha mengapresiasi keroncong terus terang kalau saya ini disebut keroncong nggak ya jelas keroncong karena keroncong itu punya patokan tiga hal ya kalau kita mau bicara soal pakem pertama musiknya kemudian lagunya atau terakhir adalah alat musiknya nah mungkin kalau secara pakem yang dianggap sebagai pakem itu musik ini nggak masuk dalam pakem tapi kita menggunakan tujuh alat keroncong asli loh nggak nah, boleh dong disebut dengan keroncong saya sangat mengapresiasi keren ini lagu Kenapa punya um, nilai jual juga ya Kalau ya. kita bilang lagu ini bisa dijual nggak sangat bisa Karena apa? Kalau kita dengerin sekali dua kali itu gampang nyantol di telinga Air catching ya istilahnya Kalau untuk kebiaran semen Karena kan kalau untuk di versi keroncong yang pakem Biasanya kan anak-anak muda kan musiknya gitu, eh. gitu lah Kita pakai irama yang agak nakal, nakal gitu <tuk terokeshümanuso> biar oh ya mereka kepancing sama musiknya dulu, gitu loh. Baru masuk ke lagunya, oh ternyata enak juga ya. Mungkin bisa nanti lain-lain lagu apa? Oh dibikin pacung lah, nah, bisa juga. Mau dangdut masukin irama pacung, oke. Okay. Mau pop, oke. Okay. Barat, oke. Okay. Dan lain, -lain oke. Okay. Gitu aja. Intinya ya biar anak-anak muda itu lebih gampang menerima dengan alasan yang nakal ini aja. Percuma nah, kalau lagu atau karya kita ini. Maaf ah, ya, bukan mengdiskreditkan orang tak percuma dalam tanda kutip. Kita menyajikan musik keroncong untuk senior-senior uh, kita. Kenapa? Ya mereka sudah menikmati musik yang sesuai dengan apa? Dengan ekspektasinya mereka keroncong seperti apa pada zamannya. Ini sudah zaman baru. BPKM. <laughs> zaman mungkin Corona juga, Mungkin juga uh, musik kita sekarang ini bisa jadi pakem untuk. Oh, tahun yang akan datang gak tau lah, mungkin nanti juga pakai. Wah, mungkin juga bisa. <laughs> Cuma udah nggak pakai alat musik manual, pakai digital semua juga bisa kan gitu kan. Pokoknya lagu ini bagus, terus ya musiknya juga keren, pokoknya buat kaum muda terus berkeroncong pokoknya. Harapan aku secara pribadi ya akan akan banyak lagi lomba-lomba yang sewarna se, se, sebagus ini ya maksudnya kenapa saya secara pribadi sangat mengharapkan itu karena uh, itu akan membuat si kroncok ini akan lebih banyak kesempatan untuk berbegini <Glesiasi> ya itu dia <ner diamond> dari dari segi penciptaan, dari segi penyanyi, dari segi posisi, dari segi arranger semuanya ada siklusnya yang jelas selama beberapa tahun ini aku berkecimpung di dunia kerancong dari 2000 ya barulah baru dari 2010 2019 dari situ ke sini dari dari tahun 2009 2010 itu ke tahun sekarang ini tuh ya mungkin di daerah mungkin banyak yang membuat karya kerancong mengherings lagu-lagu kerancong itu tadi kita kembali lagi ke, bahwa, ke komunitas kelancong itu sendiri kita harus, harus dengan berbesar hati membuka, membuka hati dan pikiran kita untuk merangkul mereka yang muda-muda dalam bentuk apapun selama itu mereka menyentuh kelancong nah, kita nggak boleh lah, kita enggak boleh menghakimi, kita enggak boleh merasa sok pintar kita harus bersyukur kalau ada yang muda-muda ini mau atau terlibat Apapun bentuknya keinginan mereka untuk Nah kalau kita sih ya uh, perlu ada nih acara kayak ini lagi nih, ya kan kompetisi-kompetisi yang sebenarnya untuk memacu generasi muda, membuat karya-karya keroncong -karya yang lebih unik, lebih apa namanya? Uh, dapat diterima oleh masyarakat luas. Tentunya generasi ke depan Akan mungkin beda lagi ya Konsep uh, bagi arasmennya Maupun lirik-lirik lagunya uh, Syair-syairnya Jadi <tuh> perlu nih uh, event seperti ini Diadakan setiap tahun mungkin ya, ya Iya kan? Iya, gitu. yeah, setahun 12 kali lebih keren lagi Terima kasih nih buat dosen saya Ibu Rita yang luar biasa Wee. Punya ide yang brilian Bersama seluruh tim yang luar biasa Dan dan kita juga harus terima kasih mas Karena sudah menunjuk roncong JJ Oka Iya oh, yes. kan? Yes, untuk yes, membawakan lagu-lagu yes, yes. ini Ini satu kehormatan bagi kami Sayang, bro. Oh, oh, oh. saya yang tegang yeah. <laughs> <laughs> <laughs> Saya yakin Ya masyarakatlah lah seneng gitu nih. Apalagi misi cimit pasti lah Kayak misi roncong kayak gini gitu kan Soalnya berbeda Buat para peneliti roncong dan panitia ya sukses provisiat buat event ini juga buat terus berkarya ya dalam area yang peneliti ya berkarya dengan terus mengeksplor yang bisa dipeliti ya untuk uh, yang panitiannya juga ya terima kasih kerja kerasnya juga kreativitasnya yang ya untuk event ini juga untuk para juta lagu terutama yang barusan event, poncong kalah tarikan musik keroncong meskipun ada yang pakem, tapi juga ada yang kita buat kontemporer ya. Tapi bagaimana yang terpenting itu ada melihat musik kroncong. Yang jelas begini, keroncong ini nggak akan bisa hidup hanya dengan pelakunya. Artinya kalau nggak ada teman-teman gila dari apa ini? Peneliti, mau ah ini apa teman-teman eh, yang Membuat kegiatan ini gak akan Nonsense lah kita mau bilang uh, uh, Keroncong bisa dikembangkan dengan, uh, dengan Karena kalau pelaku keroncong Pasti akan terpatok pada Pandangan mereka di keroncong Ini teman-teman yang membuat ini ikan Ini adalah teman-teman di luar keroncong Artinya apa? Pandangan mereka adalah pandangan terhadap keroncong Dari sisi luar gitu. Sama kan kayak istilahnya Kalau kita Menampilkan koncong di orang-orang koncong ya gitu aja yeah. Tapi kalau kita menampilkan koncong Segmennya rock atau dangdut beda Mudah-mudahan banyak teman-teman gila Seperti para peneliti dan pembuat acara ini Sehingga kegiatan-kegiatan seperti ini Karya-karyanya juga makin banyak Makin banyak apa ini, variasi kegiatannya kita punya satu tujuan yang sama bagaimana caranya koncong bisa terus berkembang. berkembang ya bukan hanya dilestarikan lestari lestari cukup di lestari tidak akan hilang tapi tidak akan berkembang salut untuk para peneliti para senior-senior dari malam ya terima kasih dari Jebol Cendek sangat mengapresiasi sangat mendukung kalau suatu saat akan ada kegiatan seperti ini lagi dengan banyak narasumber yang lain gak apa apa kalau ada kesempatan dengan sejuka ya alhamdulillah <laughs> terima kasih salut semangat pokoknya. semangat terus ada adik, adik yang berkarya berkarya jangan pernah takut untuk melanggar pakem wajar saya sebagai arranger dan sebagai pemain flute di jembol jembol keselancar ini mengucapkan terima kasih ke panitia secara keseluruhan yang saya hormati. Terima kasih banyak untuk Bapak atas kepercayaan yang kita dapat ini. Kepercayaan untuk berkarya bareng sama sisi-sisi muda dan pemikir-pemikir untuk penelitian rancang ini sendiri. Saya perwakilan dari Jembatan Inovasi dan ditunggu apa-apa nomor berikutnya ya, lebih ke biar kita wey luar biasa sukses selalu